Hai semua Assalamualaikum kali ini saya akan buat kue dadakan ya Gimana cara buatnya praktis simpel Oke simak videonya sampai habis ya Oke teman-teman bahannya sederhana saja Di sini ada empat butir telur kemudian gula pasir 13 sendok makan munjung setengah sendok teh baking powder satu bungkus vanilla kemudian satu sendok teh SP Oke teman-teman selanjutnya kita mixer dengan kecepatan tinggi Oke, okay, teman-teman, ini sudah berwarna putih dan berjejak ya. Jika kita angkat seperti ini, maka tidak jatuh ya. Oke, okay. ini sudah cukup. Oke, okay, teman-teman, saya lupa tadi di awal menyampaikan tips. Mudah-mudahan tips yang akan saya sampaikan ini bermanfaat. Uh, untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, pastikan baskom dan juga mixer yang akan kita gunakan ini benar-benar dalam kondisi kering tidak ada setetes air pun karena dengan adanya air bisa mempengaruhi untuk e, adonan ini kurang mengembang sempurna jika ada airnya jadi pastikan benar-benar kering sehingga bisa menjadi adonan sempurna putih berjejak seperti ini Oke teman-teman selanjutnya kita masukkan adonan selanjutnya selanjutnya 3 sendok susu bubuk kemudian 5 sendok coklat bubuk 23 sendok tepung teriku Oke teman-teman selanjutnya kita tambahkan setengah gelas susu cair ya Oke selanjutnya kita aduk lagi dengan mixer dengan kecepatan rendah saja Hanya agar ter adonan tersampur rata saja Oke let's go Oleskan loyang dengan margarin dan taburi tepung terigu uang adonan kemudian hentak hentakan agar tidak ada udara. Gunakan api kecil saja agar tidak gosong dan bisa matang merata. Nah, di sini saya menggunakan oven seperti ini ya. Teman-teman bisa gunakan oven lainnya ya. Selanjutnya kita buat coklat genets yang terdiri dari 250 ml susu kemudian 7 sendok makan gula pasir 3 sendok makan tepung terigu dan sendok makan coklat bukus kemudian 2 sendok makan margarin oke teman-teman ini kita masak kita aduk rata dan kita masak sampai dia mengental mendidih oke let's go Oke teman-teman ini tadi sudah saya masak sampai mendidih dan benar-benar mengental ya Nah ini kita tunggu sampai dingin dan kebetulan bolunya juga sudah mulai memasak ya Nanti kalau sudah dingin kita olesi ini di atasnya Oke Oke teman-teman coklat genetnya sudah saya oleskan ke seluruh sisi dan ini tinggal teman-teman berkreasi bagaimana menghias dan memberikan topping di atasnya Saya akan memberikan topping sederhana yang ada di rumah aja akan hiasan yang ada di rumah yang ada di stok saya di rumah Oke mudah-mudahan tetap jadi menarik dan tentunya enak rasanya ya Oke okay, Oke okay, teman-teman silahkan berkreasi semenarik mungkin sebagus mungkin menurut inovasi teman-teman dan ini saya menggunakan hiasan yang sangat sederhana Memhiasi juga sederhana tapi ini cukup sangat membuat bahagia anak-anak saya Oke okay, thank you semoga menginspirasi selamat berkreativitas Thank you so much. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru berkunjung untuk klik subscribe-nya gratis ya. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Dan share ke teman-teman lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan saya juga makin semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.